tik-tik-tik bunyi hujan di atas kencing airnya turun tidak merasa cobalah tengok mandi hujan Dangan -dangan di pohon dan kebun kesa kemuwan tik-tik bumi hutan di atas eh, jadi, di Itu loh, Dipanya, airnya turun tidak laka. merasa laka, cobalah laka. tengok dahan-dahan di dahan, pohon dan kebun basah semua tik tik tik, tik. Ya. Bunyi hujan di atas kencing Airnya turun tidak merangka Cobalah tengok dahan-dahan Pohon dan kebun pada semua Tik-tik-tik bunyi Hujan di atas genting, airnya turun tidak merata. Cobalah tengok dahan dan nanti pohon dan kebun basah semua. Tik tik tik bunyi hujan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 airnya turun tidak merata. cobalah tengok apa dahan dan nanti pohon dan kebun basah semua ya tik, tik tik bunyi hujan di atas Lari -lari -lari, ya? Airnya turun, tidak merata Cobalah tengok, dahan-dahan di Pohon Ketika dan kebun, bata semua tik tik bunyi hujan di atas ke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 Airnya turun, tidak merata. Cobalah tengok dahan nanti, pohon dan kebun. Pasar semua, titik-titik bunyi hujan di atas kantin. Airnya turun, tidak merata, cobalah tengok, tahan dalam.